Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia. Di video ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Mahat Win Malang. Nah ada juga sedikit tentang Win Malang ya. Nah di sini saya ringkas pertanyaannya menjadi 10 pertanyaan. Mungkin itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan eh, dari teman-teman ya. Oke pertanyaan yang pertama adalah berapa biaya masuk Mahat? nah ini karena masih masih masa-masa pandemi kata apa KIH ini gratis ya masuk ke kehatiin Malang terus untuk sebelum-sebelumnya itu atau pada masa masa saya itu tujuh juta lima mungkin nanti bakalan naik atau menetap tujuh saya juga kurang mengerti ya oke pertanyaan yang kedua adalah Berapa tahun, Bu? Berapa tahun ikut program Mahat? E, satu tahun itu wajib, ya, e, yaitu semester 1 dan semester 2 Pertanyaan yang ketiga adalah: apa saja kegiatan Mahat selama online? E, kegiatannya adalah e, sama saja seperti offline, namun karena keterbatasan media, ya, teman-teman, jadi... E, Kegiatannya itu intinya saja, e, seperti empat taklim, yaitu taklim bahasa Arab, e, taklim bahasa Inggris, taklim Afkar, taklim Al-Quran. Sedangkan kegiatan yang lain adalah seperti pembinaan, pendampingan, sholawatan e, yang bisa dilakukan secara online. Itu kegiatannya, teman-teman. Pertanyaan yang keempat yaitu e, apa aja aplikasi yang digunakan ketika online Nah itu aplikasinya ada Zoom Meeting terus Google Map Youtube Streaming IG dan termasuk itu Whatsapp Tuh. Pertanyaan yang kelima adalah Gimana menurutmu perbedaan tinggal di Mahat secara offline sama yang dilakukan secara online Nah ini perbedaannya ini sangat jauh sekali karena Gimanapun juga Ketika offline itu Ada yang namanya icon setiap pesantren atau pondok atau maha itu yang namanya ada pengasuh ada mudir atau ada para kiai-kiai yang akan menjadi contoh atau teladan kita dalam kehidupan eh, dalam keseharian kita sebagai maha santri nah ini dan itu juga dan itu kita dapatkan dari pagi hingga malam Nah itu tidak bisa kita dapatkan ketika secara online. Gitu. Jadi ini merupakan Kalau offline itu e, Tetap lebih baik e, Metode pembelajarannya e, Dalam e, Apa namanya Dalam dunia kepesantrenan Atau dalam dunia ah, hard, Yang mana ketika online itu Banyak kegiatan-kegiatan Banyak kegiatan-kegiatan Apa Kegiatan-kegiatan Eh, mahat yang tidak bisa dilakukan secara online Itu teman-teman Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang keenamnya itu, Yaitu apakah ini apa Tentang UIN Malang ya Di UIN Malang ini apakah wajib eh, bisa membaca Al-Quran Dan apakah ada program lagi tentang pembelajaran Al-Qur'an seperti itu. Nah, sebagaimana UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang, ini sepatasnya harus bisa membaca Al-Qur'an. Terus bisa tajwid-tajwid Al-Qur'an dengan benar. Walaupun apa kurang lancar, tapi setidaknya bisa membaca Al-Qur'an dan bisa apa, bisa mengetahui tentang tajwid-tajwid Al-Qur'an. Nah, yang kurang kurang apa? Kurang bisa membaca Al-Qur'an atau kurang lancar itu juga bisa mengikuti program-program e, UIN Malang ada seperti dimahatkan merupakan bagian atau naungan dari UIN Malang. Di sana banyak program-programnya untuk pembelajaran Al-Qur'an ya, seperti taklim Quran, Quran, tahsin Quran, tahsin Quran terus ada yang namanya bengkel Alquran dan juga ada yang namanya setiap bulannya itu ada hot Quran. Nah, semuanya tentang Alquran seperti itu teman-teman. Nah, nah, jadi dari kelas ibadat sampai tafsir itu juga ada. Dan ini juga untuk membantu dan ini semua untuk membantu tujuan dari Win Malang agar eh, mahasiswa mahasiswi Uin Malang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik seperti itu teman-teman selain itu ada lembaga-lembaga lainnya seperti HtQ atau Hai'ah Tafid Quran yang mana di sini eh, eh, mahasiswa mahasiswi yang ingin menghafal Quran juga ada wadahnya ya seperti ini yang namanya HtQ terus selain itu eh, sebelum kita menghafal Quran itu juga ada pembelajaran Quran jadi kita nggak langsung menghafal Quran seperti itu Kita harus apa Membaca Quran secara benar dulu Baru bisa menghafal Quran Seperti itu teman-teman Terus pertanyaan yang ketujuh adalah Apakah ada sanksi Kalau tidak mengikuti program mahat Kalau ada apa, apa saja hukumannya Dulu kalau secara offline itu Orang-orangnya kan bisa dilihat ya Bisa Langsung dihukum gitu, misalnya ya. Kan di Mahat itu ada batas waktu masuk Mahat ya, sampai jam 9 paling lambat jam 10. Nah, kalau misalnya kita terlambat masuk Mahat, itu ada sanksinya sebelum masuk kita, misalnya membaca sholawat seperti itu. Kan kelihatan orang-orangnya harus membaca sholawat, baru bisa masuk seperti itu terus. Terus uh, juga ada uh, tercantum dalam buku monitoring, semua mahasantri pasti akan mendapatkan uh, buku monitoring. Terus ada konsekuensinya juga teman-teman, jadi kalau misalnya kita tidak banyak, banyak tidak mengikuti kegiatan mahat, dan itu akan me, apa namanya, mempengaruhi presensi kehadiran, yang mana presensi, ke, presensi kehadiran ini mempengaruhi e, penilaian e, mahat. Nah, kalau misalnya nanti kalau misalnya nilai kita nggak standar atau tidak lulus, nanti kita tidak bisa me, apa namanya, tidak bisa nanti kalau kita tidak lulus mahat kita nggak bisa mengambil mata kuliah matkul keagamaan di semester selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa syarat lulus mahat? Jadi lulus mahat itu harus memenuhi standar, yaitu ada di sini ada empat poin, yaitu adanya nilai presensi kehadiran, terus nilai monitoring nilai UTS, nilai UAS. Nah, di keempat eh, poin tersebut harus memenuhi standar agar kita bisa lulus seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya kita ndak lulus nanti di sini saya kasih tahu ya di maha, di Siakat UIN Malang itu ada harus harus apa namanya? harus wajib lulus gitu loh. Kalau misalnya ndak lulus kita harus remedi Terus, jika tidak lulus mahat, di sini ada dikatakan, jika tidak lulus mahat, Anda tidak dapat mengambil mata kuliah keagamaan. Terus, jika tidak khatam tasih al-Quran, Anda juga tidak dapat mengambil skripsi atau kompre atau tugas akhir. Nah, kalau misalnya kita tidak lulus di mahat itu, kita tidak bisa skripsi, tidak bisa lulus kuliah. <tuk> <tuk> Jadi, harus... Lulus mahat dulu ya teman-teman Pokoknya ikutin aja Kegiatan-kegiatannya harus rajin Insya Allah kita lulus Terus teman-teman Pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan terakhir yaitu Apakah di Uin Malang itu Wajib menghafal Quran atau tergantung Dosen, dosen pembimbing Nah kalau untuk Menghafal Quran itu adalah uh, Pilihan ya teman-teman yang penting itu, kita bisa membaca Al-Quran. Terus, kalau misalnya kita mau menghafal Quran, itu ada yang namanya e, wadahnya, atau namanya di sana itu HTI, atau hayak ah Al-Quran. Di sana kita... Bisa menghafal Quran Tapi sebelumnya kita dites dulu Apakah kita lancar membaca Al-Quran Kalau misalnya belum lancar kita Dilancarkan dulu bacaan Quran kita Tajwidnya harus benar Baru kita bisa Melangkah selanjutnya yaitu Menghafal Quran seperti itu teman-teman Terus Di UIN juga Kalau misalnya tergantung Dosen dosen pembimbing itu Ada yang namanya Program setiap apa tahun itu atau semester 1 semester 2 itu ada yang namanya PB PPBA atau program pengembangan bahasa Arab. Itu di sana ada juga yang dosennya itu eh, mengharuskan siswanya eh siswa mahasiswanya agar menghafal Quran yaitu eh, hafalan juz amma juz 30 seperti itu teman-teman. Biasanya Dulu juga saya seperti itu teman-teman Terus di Uin Malang juga teman-teman ada yang namanya Di semester selanjutnya atau semester 3, semester 4 itu ada pengembang PB, PPBI Program Pengembangan Bahasa Inggris Seperti itu teman-teman Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Semoga bermanfaat Terus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang Win Malang atau tentang Mahat Win Malang, monggo di apa, ditulis saja di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Eh, kembali lagi, itu eh, jangan lupa di-subscribe, di-like, comment, and share ke semua sosial media kalian ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.